Rusuh, rusuh, rusuh. Ulang, ulang, ulang. Curang ini, curang. Ulang, eh, yang benar, yang benar. Nanti, kalau bapak-bapak bentar lagi datang pemenangnya, lawan bapak-bapak. Tantangin bapak-bapak, soalnya bapak-bapak belum tentu bisa, walaupun Tantang. biasa pakai sarung, ya kan? Iya. Kita mulai. Mulai ya. Mulai, mulai, mulai. <tik> ya, aku <tik> tuh <tik>